Terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita Di siang hari ini Ada sebuah info untuk kita semua ya Tadi pagi Sekitar jam 7.20 Kakak Rizki Bilar Ada di rumah sakit persahabat ya. Ini tentunya Teguran untuk Farah Netizen haters yang keluar sana selalu menyalahkan Kakaritski Rizky Bilar Ini salah satu bukti yang diposting langsung oleh Dede Alasti di IGS pribadi miliknya Mengubah sebuah postingan video bahwa Kakaritski Rizky Bilar itu menemani Dede Alasti dan siaga banget persahabatnya Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Amin Ya Rabbal Alamin Momen ini diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Bilar Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan di postingan tersebut Ada komentar dari akun Fazira Alia mengatakan Masya Allah suami siaga, suami yang sayang istri Dia enggak pernah lebay harus post ini itu Supaya orang lain tahu kalau dia betapa sayang banget sama istrinya karena dia bukan haus pujian Fans yang ngikutin mereka dari awal Pasti tahu siapa diantara mereka Yang paling selalu, Sehaslong Leslar Wow Masya Allah banget ya harus dipahami nih Komentar yang diunggah Salah satu fans sejati ini Persahabat ya karena Kakak Rizky Bilar itu nggak lebay Persahabat ya ingin post ini itu Dan tidak haus pujian Persahabat terbukti bahwa kakak Rizky Bilar adalah suami yang sangat sayang banget sama istrinya mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan kakak Rizky Bilar ada juga komentar lain persahabat diberikan dari akun nakhayrun503 suka heran sama orang yang ngeragukan kakak Bilar itu mereka itu pasangan inspirasi menurutku dari mereka aku banyak belajar wah wow, Allah banget ya ternyata memang itulah kesayangan kita ini adalah orang yang sangat luar biasa Selalu menjadi sosok inspirasi Untuk semua banyak orang Untuk ke kabar berikutnya Persahabat perhatikan juga nih Alhamdulillah Untuk video di vlog channel youtube ya, Kakak Rizky Bilar Ini sudah mencapai satu juta viewers Persahabat ya Ngelewat bareng tim Leslar Bunda Utun Ngerjain Papa Bilar Tuh, Alhamdulillah Vlog ini Mendapatkan viewers Di angka 1 juta Diunggah kembali postingan ini persahabat Oleh akun yang dengan Skala kalimat juga yang dituliskan Terima kasih buat semangat kalian Akhirnya pecah telur juga Walaupun kaya kura-kura ya Tapi Alhamdulillah banget Akhirnya nyampe juga kalian luar biasa Masya Allah banget Yuk sama-sama kita kompak kembali Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya persahabat di postingan ini Tentu banyak tanggapan komentar yang diberikan. Ya, ini dari akun Ratih Lasandara. Semangat, tetap semangat ya. Yuk kita pucukin lagi yang lain. insyaallah viewers viewersnya bisa sejuta amin. Ya Allah, yuk sama-sama kompak. Mudah-mudahan untuk viewers di channel Youtube Mega Kabilar di angka jutaan amin. Dan kita lihat juga persahabat hingga berikutnya. Wah, wow, Masya Allah banget ya, sudah tayang nih episode terbaru Cinta Abadi Leslar ini semomen yang sangat luar biasa Yang paling ditunggu oleh warga Konoha Ini cute dan gemoy banget ya saat Dedek Lesti naik motor Wow, cute banget tuh Masya Allah, gemoy katanya tuh <tosian> Postingan ini diunggah kembali oleh Agus Dalputian Skorbilar Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Duh gemoy banget sih dedek naik motornya gemes banget ya meski suaminya deg-degan -deg nyariin sih katanya tuh kakak bilang sampai panik banget saat Lesi kejora naik motor dan nyariin persahabat ya, duh masya banget ya adalah kesayangan mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan berikutnya masih di akun Instagram yang sama. Ini mama spesial banget ya. Ketika foto set kemarin ternyata idola kesayangan kita ini persahabatnya diunggah di CAL ya. Duh sudah tayang di CAL mudah-mudahan juga tayang di vlog mereka. Dan di sini persahabat ya mereka malah ribut dan berantem. Aduh masya Allah banget. Bikin tentunya kita tegang dan membuat kita semakin deg-degan hati nih persahabat ya. Tetapi. Yang membuat kita bahagia Dedek Elasti tiba-tiba minta maaf Dan langsung meminta perluk Kepada kakak Rizky Bilar Ini sih sungguh romantis banget ya Masya Allah Dedek Elasti sangat penyabar Penyayang Ini tentunya contoh baik juga untuk kita semua Mudah-mudahan kita juga Ini selalu bisa menjadi Orang baik Dan selalu bisa mencontoh kebaikan Dari Dedek Lesni kejora. Amin dan kita lihat juga bersama Diego, dan selanjutnya ada info dari Indosiar, karena tinggal 17 hari lagi, acara HUT Indosiar ke-27 akan digelar yang sangat tentunya acara yang spektakuler, akan dihadiri oleh artis-artis top tanah air, dan tentunya artis papan atas persabat Yang nantikan. Dalam 17 hari lagi, kemeriahan HUT ke-27 di Indosiar. Mudah-mudahan saja acaranya lancar, acaranya meriah, dan kita masih menunggu kejutan kabar baik soal Leslar bisa tampil di acara tersebut. Dan selanjutnya, perhatikan juga persahabat, ya, kembali lagi, kita disuguhkan vitamin bahagia. Masih di momen cinta abadi Leslar, Dede Elastik kembali minta peluk dan minta maaf kepada kakak Rizky Pilar, karena sudah tentunya lupa menaruh kontak atau kunci mobilnya kakak ya ini gemes banget Masya Allah mudah-mudahan pasangan ini diberikan kesehatan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya para sahabat perhatikan juga di sini ada sebuah kabar juga nih soal idola kesengan kita di eks exposureur per ya karena, Dede Lesti kejora ini kesalip oleh Kak Loli Para sepet. ya Yuk kita sama-sama muda, kompak mudah-mudahan Dukungan kita semakin banyak Untuk Dede Lesti dan kita buktikan Yuk kebarbaran kita Untuk selalu mendukung yang terbaik Dari Lesti dan Kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya juga Perhatikan di sini ada sebuah info dan vitamin bahagia juga di channel YouTube-nya Leslar Entertainment karena BTS JKL di Jembatan Galata ini baru diunggah di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Yuk, habis nonton JKL kita sama-sama gempur di channel YouTube-nya Kaka Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia dan tentu vitamin terbaru siang hari ini jangan kemana-mana atas itu dan yang channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya nah, ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh